tadi nak tahu hanya menolong kami rakyat di Indonesia mendayung sampan sampai tiga orang untuk menyelamatkan anak katak ni atau perangkak atau rumah daripada pukul 12 tengah malam sehingga 4.30 pagi 5.30 pagi. Yo <tik> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. bagaimana kabar hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat cuy ya Dan teruntuk ya teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang ada di Malaysia yang terkena dampak banjir uh, Mohon bersabar ya cuy ya Ini adalah ujian yang benar-benar saya nggak nggak mau ngomong bagaimana lagi cuy Saya ini membuat video ini jujur aja cuy ya Saya membuat video ini tuh Secara spontan, ya, awalnya saya mem ingin membuat uh, reaksi tentang eh, uh, sepatu reunion, cuy ya, tapi setelah saya pikir-pikir, kondisi di Malaysia masih sangat-sangat uh, memprihatinkan gitu, ya. Masa saya harus membuat konten dengan eh, uh, konten ngakak gitu, ya kan? Enggak apa, ya, enggak gimana, ya, saya kayak enggak ikhlas gitu, ya. Saya tertawanya kayak enggak gimana gitu, cuy, ya, karena saya selalu memikirkan ke situ, ya. Karena setiap malam, setiap saya selesai membuat video, saya selalu buka di sosial media, terutama di Instagram ya. Saya melihat kondisi-kondisi situasi yang ada di Malaysia waktu terkena banjir cuy ya. Saya kesedih aja gitu, apalagi melihat budak-budak yang masih kecil lagi cuy. Oh my god. Di Facebook parah banget cuy ya. Saya nggak tahu itu benar ada di Malaysia atau enggak cuy. Yang banyak banget video yang benar-benar oh my god. Saya nggak bisa tampilkan video-video macam itu di youtube saya cuy ya Menampilkan video-video uh, suasana banjir yang benar-benar mencekam seperti itu cuy ya Di video ini saya benar-benar real ya Secara spontannya Apa yang saya cakapkan itu yang keluar dari mulut saya itu Itu dari hati saya cuy ya Saya membuat video ini semata-mata ingin turut berbuka cita Itu je cuy ya. Itu je karena selama saya membuat video ini ya, selama saya membuat video ini tuh mungkin saya selalu berkomentar je. Saya benar-benar tulus gitu ya. Saya nggak tahu, tahu bagaimana caranya membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Malaysia cuy. Saya nggak tahu bagaimana caranya cuy. Dengan harta pun saya nggak tahu bagaimana caranya. Dengan apa namanya? membantu secara langsung gitu ya, turun langsung ke lapangan saya juga nggak tahu bagaimana caranya saya cuma bisa berdoa aja cuy saya kayak terteror gitu ya karena maci saya ada di sana cuy Makcik saya ada di sana dan setiap harinya saya berkomunikasi dan selalu memberikan kabar bagaimana kondisi yang ada di Malaysia gitu ya aduh saya nggak tahan aja lihat video videonya itu Akhirnya, sampai segini, cuy! Ini orang dewasa, ya. Macam saya, tentera yang saya lihat ada di sebuah video atau di foto setinggi ini, cuy. Yang paling saya nggak bisa tahan tengok itu adalah budak-budak, cuy. Ada yang baru umur dua eh, bulan, tiga bulan gitu, ya. Aduh. Makanya uh, saya ingin membuat video ini sih. Terserah cuy ya Korang mau tengok ini atau enggak Tak jadi masalah gitu ya Saya benar-benar ingin memberikan Ucapan turut berduka cita cuy Dan turut mendoakannya Saya harap Orang yang tengok video saya, tolong tolong bagikan doa kepada teman-teman kita cuy ya, kalau kurang tak bisa terjun langsung membantu atau memberikan sesuatu yang terkena banjir, tolong mendoakan cuy ya saya harap semua ya pengikut Andi saudara-saudara Andy, kawan-kawan saudara -saudara ND TK yang ada di channel ini, tolonglah saling membantu cuy, saya tahu bagaimana caranya cuy, membantu uh, sesama gitu ya, jujur aja cuy ya channel ini bisa meningkat karena kurang juga gitu ya, jadi saya kayak gimana, sedih aja cuy ya, sedih Daripada saya bercakap begini saja, saya akan memberikan korang uh, sebuah video yang di-share oleh teman-teman kita ya Yang satu dari Instagram, yang satu yang dari uh, Whatsapp cuy ya Oke di sini langsung aja ya, saya uh, akan memperlihatkan kepada korang Ini judul videonya, singkat saja cuy ya, uh, durasinya cuma 2 menit, ya 2 menit 24 gitu ya ini kayaknya TKI cuy ya. Tolong kami Mangsa banjir sekolahan no. no ya yeah, noh. Oke okay, langsung aja cuy ya. Saya memperlihatkan kepada korang Oke okay, dan 3 2 1. kami kami kami kami kami Buliti Utama punya pernaik aktiviti 3 pun saya telefon. Masing-masing menolong untuk mendapatkan bantuan pada kami yang trap dalam rumah seramai 70 orang. Tiada satu pun agensi kerajaan yang datang menolong kami. Kenapa agensi kerajaan datang pada pagi yang, yang pada masa air yang sedar turun. Pada masa keadaan kritikal air dah sampai terakhir, bumi rumah, tiada sebarang agensi kerajaan datang menolong. Kecuali Depang Yang difahamkan fahamkan saya Depang hanya menghantar 3 bot dalam kawasan seluruh Ulu Langat. Of course, uh, uh, uh, Tansi 3 bot tidak mencukupi untuk menolong seluruh Ulu Langan Langat. is common sense kan, Santri? Di mana perginya tentera kita Dalam tahun 2014, saya difahamkan. Saya pun tak seorang mangsa bangsa bangsa uh, yang terbabit. Hai hanya keadaan para pehar. Tetapi tentera ada menolong kami. Dalam masa kami keadaan ketika pada hari Ahad, ada sebarat agensi datang menolong kami. Kacuan ini get up. Puni sepi. Kalau kami nak tahu, hanya menolong kami rakyat Indonesia. mendayung sampan sampai tiga orang. Untuk menyembakkan anak kata ini yang terperangkap atas rumah, Daripada pukul 12 tengah malam sehingga empat setengah pagi, lima setengah pagi. Itu yang menolong kami, rakyat asing. Di manakah agensi kerajaan pada masa itu. Sampai saya, saya menol menolong berani. bantuan daripada salah seorang sahabat saya masuk dalam cerita. Even di istana negara pun kita masuk di abang-abang. Tiada seorang pun datang menolong kami. So... Kami berharap rakyat dari bagi kau. Kau ni betul betul especially warga langat memohon jasa baik. Okey cie. Okey video ni tu singkat aja cie. Ya. Saya, saya setelah eh, maci tadi tu menjemputkan warga Indonesia tiga orang ya yang mendayung sampan membantu teman uh, apa namanya uh, mangsa banjir yang terperangkap gitu. Ya saya kaya. Tapi saya merasa bangga ya. Saya merasa bangga. Saya merasa sedih juga gitu sih ya. Oh my God. Siapapun ya. Eh, negara apa namanya. Warga negara Indonesia yang telah membantu ini. Saya sangat-sangat. Mendoakan ya. Moga umur panjang gitu ya. Dan rezekinya bisa dipermudah gitu ya. Itu... Itu sangat sulit banget gitu ya Dengan kondisi uh, uh, panik Atau dengan kondisi musibah yang sangat besar seperti ini itu uh, Ada hati nurani untuk membantu itu sangat sulit cuy Itu sangat-sangat sulit cuy Jadi saya sangat-sangat bangga banget dengan warga Indonesia yang membantu maci Atau membantu warga Beberapa warga Indonesia membantu warga yang terkena dampak banjir ya Terkena bangsa banjir itu saya sangat-sangat salut Kalau memang pun dia tengok video saya ini Saya sangat-sangat berterima kasih banget ya Bisa memberi bantuan yang secara langsung kepada warga Malaysia Yang benar-benar terkena banjir gitu cuy Wow, gue salut banget ya Sumpah gue, gue pertama kali ini benar-benar salut dengan apa, warga Indonesia Kebanggaan saya sendiri gitu cuy ya Dan video kedua ya Video kedua ini saya nggak mau react cuy ya Karena ini tahu sendiri cuy Saya sudah tengok juga videonya Ini dikasih dari Instagram ya Yang mana video ini saya tengok tadi Itu di channel uh, Melotop ya Salah satu pelawak ya Yang cukup legend juga Eby Yus ya Yang membina uh, rumah empat tahun ya empat tahun dan sekejap mata aja dihantam oleh banjir. Dan saya men, saya mendengarkan ceritanya, kalau kurang kita percaya, kurang bisa tengok ya, kurang bisa tengok di apa namanya di channel Molotov ya, kurang bisa tengok di situ ada uh, thumbnail. Uh, nanti saya perlihatkan thumbnailnya seperti ini, cuy ya, yang mana judulnya itu adalah Rumah Ebius Musnah Sekelip Mata ya, Abang Ebi menceritakan semua. Kronologisnya cuy, dan yang saya nggak sangka cuy, yang membangun rumah tersebut itu adalah warga Indonesia juga gitu ya, warga Indonesia juga. Saya kayak bangga juga gitu ya karena yang menempati rumah yang sementara dibangun oleh uh, apa Abang Ebi ya. Yang tinggal di situ adalah uh, keluarga suami istri dan sekaligus tukang juga, cuy. Ya, sekali lagi, sekali lagi saya turut berduka cita ya kepada teman-teman kita yang ada di Malaysia yang terkena uh, dampak banjir ini, cuy. Ya, saya nggak mau menyebutkan daerah mana, daerah mana. Intinya, teman-teman keluarga saya atau saudara saya yang ada di Malaysia. Yang terkena banjir semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Saya harap koran juga yang tengok video ini bisa mendoakan teman-teman kita cuy ya. Dari Indonesia, Brunei, Singapura pun tolong bantu doanya cuy. Terima kasih dan mungkin itu aja ya video kali ini. Saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya saya. Endi. Thank you next. Thank you next and thank you next. Bye.